hati saya ni macam ada magnet di Malaysia ni kan gitu macam ada tak tahu kenapa saya dibagi duit cash percaya Dan langsung bagi. percaya ha, saya saya pun apa? macam sampai tahap macam tu kan gitu kan kalau saya saya bagi lari duit sini saya tak balik lagi tak kan ada saya dapat untung banyak kan macam tu. ha betul lah tapi dia boleh percaya saya itulah orang Malaysia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 dan dia sudah berkahwin dengan orang Malaysia Saya nak tanya macam mana pengalaman dia macam tu So, di sini kita ada hadirkan Abang Iwan Daripada channel Arnawan Channel 2 Assalamualaikum, Abang Halo. Iwan Waalaikumsalam, Alhamdulillah macam Apa khabar? Sehat, sehat. <laughs> eh, sehat Alhamdulillah okay. Alhamdulillah. macam mana keluarga kat sana semua, sehat semua eh? Alhamdulillah keluarga di Malaysia. Alhamdulillah daripada keluarga isteri saya. Alhamdulillah sehat. Mertua alhamdulillah. saya pun sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga daripada belak isteri pun sama lah ya. Belak hmm. saudara isteri pun. Alhamdulillah semua kita sehat di sini. Alhamdulillah. alhamdulillah. Macam mana isilahnya COVID kat sana? Di sini Alhamdulillah Cak. Cuma tempat-tempat tertutup saja lah. Mungkin harus menggunakan Mas. masker ya. Okay. Di, di, macam di dalam train, di dalam ah, bas, ah. di dalam dewan macam itu kena harus wajib lah. Masih-masih wajib oh, juga okay. lah. Okay, okay, di dalam masjid. Masih-masih okay. ada kes uh, tak? Masih ada kes tak kat sana? Tapi macam ada je. Tapi cuma dia tak banyak. Mungkin kerana di sini kan dah hampir completed dose uh, oh, vaksin okay, lah ya. sudah okay, booster okay. ya. Alhamdulillah lah. Tak ada kes-kes okay, kematian okay. lagi. sudah kurang lah. Tak ada. Okay. Alhamdulillah, Alhamdulillah di Malaysia. Alhamdulillah. Oke okay, abang ada beberapa hal ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan kepada yeah. abang Iwan Ini salah satu yeah. orang yang saya kenal dan beliau yeah. itu Masya Allah ya jadi baik banget, jadi istilahnya yeah. kita sama-sama orang Indonesia lah yeah. uh, Jadi bukan berarti dengan Abang Iwan menggunakan bahasa Malaysia ketika hmm. membuat konten Bukan berarti yeah. beliau melupakan Indonesia Tapi yeah. beliau masih tetap cinta dengan tanah air kita yeah. Hanya NKRI. saja, hanya saja cintanya yeah. itu ada di sebelah sana Yaitu di Malaysia guys <laughs> Waduh Oke okay. Nah di sini kita akan bertanya kepada Abang Iwan nih awal mula perjalanan Abang Iwan itu bisa sampai ke Malaysia tuh gimana gitu kok bisa oh, gitu kan kok bisa gitu ya? iya kok bisa ke <laughs> Malaysia gitu uh, jadi apakah itu, <coughs> sebetulnya saya ke Malaysia ini daripada hmm. dulu saya bekerja di Medan atau di Sumatera okay. Utara itu saya seorang chef uh, tukang masak oh. ya kalau di Medan uh, okay. saya tukang chef jadi saya bekerja di situ sudah lama lah, hampir 5 tahun. Hmm. Jadi, hmm. bos kita ini buka franchise, buka okay. cabang Aha, di buka cabang. Malaysia, kan okay. gitu. Salah okay. satunya di situ, Iwan berminat ke ke Malaysia, katanya. Dengan aiming aiming gaji yang lumayan lah. Okey. Dulu masa itu, uh, tahun 2012, gaji saya di Medan itu sekitar Rp750,000 lah ya. Uh, masa itulah, masa itu. Rp750,000, uh, Ya masa itu ada lembur hampir 1 juta lebih lah ha, okay. Namanya lembur di Indonesia lah ya hmm. Sampai malam kita kerja lagi sambung 1 juta lebih lah hmm. ha, Tapi dibilang tokennya kalau nak kerja ke Malaysia gajinya sekitar 800 ringgit Kalau ada oti sekitar uh, 900 lebih lah macam tu. Kalau okay. dirupiahkan kursnya hampir 3 juta lebih Aha, ya betul okay, okay, okay. Jadi pun saya macam tergiur juga kan gitu Masa itu saya masih umur dalam dua puluh macam itulah oh, Cak, nah, dua puluh tahun lah, saya okay. ke ah, muda lagi nah, Saya terus lepas tu, okeylah bos saya minatlah kita ada tujuh orang masa itu dari Medan nah, oh, okay. Terus dihantar ke Kedah lah kita pun naik okay. flight turun di Penang lah di Penang hmm. ada orang ambil Lepas tu kita ke hijrah di sana lah Kedah Saya oh. tak lama di sana cuma setahun saja oh, okay. Cuma satu tahun saja Jadi bekerja dekat restoran tu satu tahun saja ya? Satu sah sahaja. Se disebabkan pemilik bangunan itu, okay. dia ingin menjual lah. Uh, dijual, jadi ah. kita uh, tak ada tempat. Uh, kena mencari lagi lah. Uh. Okey. Jadi, toke saya ini buka banyak. Di Malaysia ini banyak tempat. Hmm. Di Kuala Lumpur ada. Di Shah Alam ada. Okey. Di Kedah lah salah satunya yang sudah tutup okay, okay. macam itulah. Uh. Alhamdulillah setahun saya kerja di sana. Jadi, uh -huh, awal mula Abang Iwan ke Malaysia ini disebabkan ada pekerjaan daripada restoran, ya kan? Tergiur yeah. dengan gaji. Tergiur gaji. dengan gaji bos yang kita, besar. Bos kita buka franchise lah, buka ah, cabang itulah, di Malaysia. Ah Jadi, ditawarkan kita... macam itu kan? Yeah, ya, tawaran. Oke, okay. uh, <laughs> sampai sekarang Abang Iwan ini dah berapa tahun dekat Malaysia? Saya sudah kalau diikutkan dari awal sampai sekarang itu saya sudah hampir 12 tahun di Malaysia. Oh 12 tahun. Dua uh, ya, tahun. 12 tahun. <laughs> ah tapi kalau duduk, duduk duduk dengan istri berapa tahun dah? Saya dengan istri sudah hampir 3 tahun lebih Tiga ya. tahun lebih. Berarti uh. berarti yang uh, membujang masih membujang itu 8 tahun ya? Ya, nah, iya, 8 tahun atau 9 <laughs> tahun macam itu. Dan betul, selama betul. 9 tahun itu ngapain aja bang di Malaysia? Kerja, saya kerja di situ. Kerja apa uh, aja? Saya pengalaman saya kerja ini banyak, cak. Lepas oh, saya okay. setahun daripada yang saya cakap tadi habis kontreras, saya balik lagi ke Indonesia. Oh, okay. saya mencari-cari. Saya di kampung itu bingung, cak. Saya is, bahkan kita nak kerja kampung, kerja restoran lagi dengan gaji yang Begitu sedikit. murah, Aha, okay. uh, sedikit, uh, mula-mula dengan gaji juga ceritanya nih. saya ingin Hati saya ini macam ada magnet di Malaysia ini kan gitu, macam hmm. ada nggak tahu kenapa Karena karena sudah merasakan kan, merasakan Ah, uh, Bila kita balik Indonesia, jadi uh, nilai kurs mata uang itu kita mau kerja di situ pun udah Macam Malah. buang masa gitulah ya, dengan jadi lepas saya balik, uh, lepas tu saya melancong. Masa tu saya melancong, pakai visa 3 bulan. Mungkin Chak tahu ya, itu pas saya 3 tak, bulan tak, tak, ya. Juga, oh, tak. tak faham ya. Uh -huh. Saya pakai visa 3 bulan, melancong di Malaysia. Dengan modal nekat, saya cari kerja lah. Uh, cari hmm. kerja. <laughs> cari kerja, masa itu saya hijrah di Kedah lagi. Saya uh. Alhamdulillah, saya dapat tukeh baru namanya uh, Haji Sobri. Uh, orang Malaysia di Kedah. Uh, dia, apa bakat kamu masak? Dia bilang, saya boleh masak ayam penyet. Sejak saya bilang itu, lah. Uh, ayam bakar macam tu. Oh, Dia macam tertariklah dengan saya. Saya ngobrol lepas tu. Udah enggak lama, disuruh saya dicobalah masak. Dia ingin merasai masakan Mencoba, saya. Mencuba. Uh, jadi, saya begitu masak. Uh, jadi, dia macam, oh. Sebiji ini macam di Wang Sulu kata ni. Ah. Saya, juga, saya memang pekerja dia, Tuhan. Saya bilang, okay. jadi, saya ada idea. Jadi, barang-barang itu kan yang macam presto, uh, macam batu gilingan, itu harus di Malaysia memang tak ada benda itu, barang itu tak oh, ada. Okay. Jadi, saya masa itu, itu tadi luar biasa sekali. Saya baru kenal dengan orang Malaysia, dia sudah uh, bagi duit saya untuk membeli barang dengan duit hampir RM6,000 lebih. Uh, oh, kurs, wow, yeah. lebih. Wow, saya yeah. disuruh beli, aa. Uh, saya dibagi duit cash. Haa, percaya. Langsung percaya. Haa, saya apa. pun macam sampai tahap macam tu kan, gitu kan. Kalau saya saya bawa lari duit ni, saya enggak balik lagi kan. dah, saya dapat untung banyak kan macam tu. Haa, betul Tapi lah. Tapi dia boleh percaya saya. Itulah orang Malaysia. Bila kita kerja dengan orang Malaysia ni, bila dia dah percaya, ibaratnya dia macam... Dia sudah enggak risau dah. Dia ada uh, orang Malaysia macam tu. Dia sifat dia, sifat hmm. dia kalau sudah percaya, bahkan diiming-imingi saya. Nanti kalau kamu dah kerja lama dengan saya, nanti saya nikahkan kamu kan? Oh. Kalau ada calon kamu di sini, ah, oh. jadi pesannya, <laughs> saya jumpa istri saya itu di restoran yang di kedah. Pertama itu kita berkenalan. Okey, okey. oke. Jangan-jangan-jangan. Tahan, tahan, tahan. Iya, iya. Kano masalah tu nanti jumpa-jumpa oh. nanti kita akan apa. Oke, oke, siap. siap. Part itu yang kedua lah. ya. Pak dua. Oke, okay, siap. Ah, okay. jadi ah. berarti abang ini memang betul lah istilahnya daripada awal sampai akhir ya kan ada masa-masa abang ini berjuang ya kan. Dan alhamdulillah yeah. sambutan orang Malaysia kepada abang memang macam tu kan. Luar biasa sekali. Masya Bahkan Allah. orang baru kenal sudah bagi duit saya kan gitu kan? Ha, macam Allah, Macam Allah. saya, macam tak percayalah. Bila Aha. saya bawa duit balik ke kampung itu, saya balik ke Indonesia lagi dengan bawa kurs yang nilai 6,000 lebih itu sekitar ha, hampir 17 juta ataupun 18 juta di Indonesia. Pada masa itu dah banyaklah. Tahun Betul 2013. Lah, wajar, wajar, uh. Betul, terkejut sama. orang tua saya di kampung kenapa kamu ada orang uh, jadi orang tua saya bilang <tuh> kenapa dia percaya dengan kamu kan gitu uh, ini saya tak mereka cerita ya Cak ini betul. memang saya benarnya pengalaman uh, dari... ya pengalaman uh, yang gitu. tidak bisa dilupakan uh, betul betul sekali di saat saya susah dia pun pinjamkan saya uang uh, contoh orang tua saya perlu uang di kampung kan kita dia pinjamkan kita F1 lah atau pinjaman lah macam tu. Okey okey okay, uh, okay, okey. Okay. Masya Allah. Luar biasa sekali. Uh, bahkan tiket tiket saya pulang balik itu free semuanya ditanggung. Oh ditanggung. Bisa saya, bisa uh, bisa itu semua dia bayar. Uh, orang Malaysia itu macam tu cak. Dia kalau dah baik, baik sungguh uh, macam tu. Betul, Jangan betul, kita betul. hianati dia. Kalau kita hianati dia, langsung dia tak percaya. Hmm, betul uh, sekali, berbohong dia, dia macam oke, okay, tak, tak habis. Ya. Uh, udah betul. kira habis nah, lah. Betul, betul, Tapi betul Alhamdulillah, betul. saya menjaga. Inilah amanah dari bos saya, orang Malaysia. Alhamdulillah, dia pun percaya. Sampai sekarang pun kita masih ada komunikasi. Masya Alhamdulillah. Allah, Allah. Oke, okay. <laughs> nah itu mungkin pertanyaan yang kedua. Mungkin tadi ya, pertanyaan yeah. kedua ya, dan yeah. pertanyaan ketiga, bang. Ketika istilahnya, abang sudah ada di Malaysia nih, ya. Kan? Ada tak pengalaman-pengalaman uh, macam pahit ataupun pengalaman menyedihkan? Uh, kalau pengalaman pahit saya ini ya, pengalaman pahit saya, masa saya bekerja, bekerja itu saya tengah susah. Masa saya meninggal dunia. Allahuakbar. Oh, uh, itu yang masa saya kesulitan. Di situ saat, di saat saya tidak ada uang untuk balik kampung, uh, itu hmm. yang memang saya... Allah, saya tahan. Masih, ini kalau saya boleh nangis, saya nangis tapi... Boleh, boleh uh, tak, tak apa boleh. nangis. <laughs> uh, itu yang pengalaman saya paling pahit di Malaysia. Di saat mm -hmm. saya masih menaikkan ekonomi kan gitu untuk membantu orang tua. Saya banyak uh, sekali, bukan saya ingin menunjuk ya Cak ya. Uh, mm -hmm. Saya memang terlahir memang orang yang susah macam tu Dulu rumah saya itu... Uh, seperti anyaman bambu Cak tahu ya Anyaman okay, bambu okay, dia okay, okay. Uh, Seperti di sini, itulah gedek. rumah saya Aha, uh, Di saat itu Kita tengah ingin membantu orang tua Orang tua saya meninggal Semua semua. Itulah betul uh, uh, Di situlah Itulah pengalaman pahit saya Jadi Di situ Bos pun Tak boleh kata apa Dia mampu bantu Yang dia mampu sajalah uh, hmm. Dari segi Tambang Ataupun Apa macam itulah Itulah pengalaman pahit saya cak Yang saya masih hmm. Uh, rasakan sampai sekarang ini uh, kan Masya gitu. <laughs> Oke. Okay. Dan ya yeah. berarti Abang Iwan sekarang di Indonesia masih ada Bapak ayah saya ada lagi, okay. orang tua perempuan saya sudah meninggal. Uh, itu yang saya memang sangat-sangat sedih sekali masa itu masa saya balik dalam keadaan belum ada apa-apa lagi kan Allah gitu kan. Betullah. Kehilangan seorang ibu itu sangat-sangat uh, macam mana ya? Tersayat hati kita Ya pokoknya istilahnya kalau kedua orang tua kita dah tak ada Kita akan merasakan kehilangan Betul. Selagi orang tua kita masih ada Terkadang kita masih istilahnya boleh membantah Boleh istilahnya membentak Boleh istilahnya kita cakap Eh apalah okay. nih, telepon-telepon je Minta duit je Betul. macam tu Betul. Tapi ketika kedua orang tua kita dah tak ada Kita akan merasa kehilangan Betul, Dan ketika kehilangan itu ada pada diri kita maka penyesalan sebab kita dah berbuat dosa kepada kedua orang tua kita Allahu Dan tentulah macam maksudnya mana ni maksud kita... saya uh, masa itu saya tengok duit tak ada apa-apanya daripada maksud uh, maksud uh, saya faham ya, maksudnya faham, duit itu tak tak tak berguna lagi kalau orang tua kita hmm. dah tak ada kan gitu hmm. <laughs> Kalau kalau masih bujang belum menikah mestilah macam tu Apalagi berjuang, abang Iman, ha, berjuang, uh, berjuang untuk keluarga. Kan, berjuang untuk keluarga. Saya pun macam tu. Ketika saya masih belum menikah, semua saya khususkan kepada orang tua saya. Saya bagi semua gaji semua saya bagi. Betul. Saya macam uh, ketika dah tak ada orang tua, macam dah ya Allah, macam mana, kan, hmm. macam itulah. Ha, itulah saya juga merasakan Betul. apa yang abang Iman ya. rasakan Betul lah. Itu saya memang Allah sedih. Memang betul <laughs> Tapi saya dalam hati saya je yang tahu kan gitu. <laughs> betul lah Wallahualam uh, kita, kita, kita, Walaupun kita juga... saya tersenyum hati saya ni uh, Kan betul. merasakan kesedihan macam itu Semua orang pasti macam tu. Betul, uh, betul, dia betul, akan menyembunyikan dicat. kesedihan Tapi, itu Tapi uh, di saat uh, saya macam rasa itu Itu macam suatu pengalaman saya yang paling saya ingat sampai sekarang itulah ya mm -hmm. Dari lah kita sampai sekarang saya bersemangat Untuk bekerja, bekerja, bekerja dan bekerja ini. Kan, gitu Membantu betul. orang tua yang masih hidup lagi kan gitu di kampung. Betul, betul, betul. Oke, okay. uh, pertanyaan selanjutnya nih, Abang. Jadi, kita datanya macam kesedihan ataupun yeah, hal betul. yang... ya, macam itulah. Nah, betul, sekarang betul. pertanyaan selanjutnya adalah: "Ada tak hal unik yang Abang alami dengan orang-orang Malaysia di sana?" Kejadian kejadian unik ya. Aiyah ah, yeah. dari pertama kali saya datang first datang ke Malaysia ini hmm. saya kesulitan bahasa aja, ya cahaya. Maksudnya okay. dari segi bahasa bahasa yang saya tak paham. Ah, dari tu je macam rumpama bahasa bahasa daerah. Saya kan dulu hijrah di Kedah ya. Okay. Jadi Bahasa-bahasa dia orang ini susah saya fahami. Jadi, oh. di saat saya sudah lama di Malaysia, Alhamdulillah saya boleh menguasai sedikit bahasa lah. Haa, gitu. ah, okay, ok, ok. Sepertinya Ad... contohnya, uh -huh. uh, contohnya air, ayak macam tu kan. Haa, ah. uh, okay. haa. Uh, nak pergi, awak ma uh, mau pergi mana, Hang nak pergi mana? Ah. Haa, macam tu lah. Lebih kurang. Okay. Eh. Hang nak pergi mana ni? <laughs> Oke, oke, oke, jadi, jadi hal unik, ya. hal uniknya itu adalah ketika belajar bahasa ya, berarti, betul, ya. betul. Nah, di situ kita harus buka minda kita untuk Aha. mau nggak mau kita harus belajar uh, bercenderung dengan masyarakat di Malaysia. Seperti contohnya saya hijrah di negeri Kedah. Nah, itu. Oke, okay. macam Bahannya, saya dulu suasana... ya? macam, iya, iya. macam macam saya dulu Ketika saya pertama kali awal-awal Awal-awal uh, yeah. <laughs> istilahnya berjumpa dengan orang Malaysia Membawa Jemaah yeah. Malaysia yeah. Saya pertama kali menggunakan bahasa Indonesia Dan setelah wow. itu saya belajar sedikit-sedikit <laughs> tentang bahasa Malaysia Macam yeah. itu daripada ada beberapa Ustadz yang saya dengarkan Yang wow. pertama, pertama kali saya tahu itu Sebab ada Juma'ah, eh Dia cakap Ustadz Ustaz tu hmm. mirip uh, hampir sama dengan Ustaz Don Daniel lah. Haa, iya ke aku cakap macam tu? Sebab dulu kan saya kurus sekarang. Yeah, kemur, yeah, kan. yeah. Nah, lepas tu, oh iya ke? Siapa tu Ustaz Don Daniel kan macam tu? Hmm. Nah, Ustaz Don lah. Ustaz uh, Dia memang terkenal kenal kat Malaysia. Lagi beh lah. Nah, lepas tu lah saya belajar bahasa Malaysia daripada Ustaz Don. Ah Ustaz Don. Lepas tu ada cakap, ada tak Ustaz yang berlah di Malaysia macam tu? Dia cakap ada Ustaz Azhar Idrus dia cakap macam tu. Oh? Saya terus oke, oke, oke. saya Google lah macam tu. Uh, lepas tu, saya memang uh, belajar lah sikit-sikit sebab memang pekerjaan saya masa tu uh, kena belajar bahasa Malaysia supaya uh, macam-macam oh. yang uh, macam yang usia emas tu boleh faham. Uh, yeah. Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, yeah. Banyak dari mereka itu enggak faham, gitu. Iya, yeah, iya, yeah, uh, hanya betul, betul. beberapa anak muda saja yang mungkin faham. Betul. Maka daripada mm, itu, betul. saya belajar bahasa Malaysia sedikit demi sedikit. Akhirnya, saya punya kawan orang Malaysia, ada juga mm. uh, abang Bob. Ya, abang Bob juga. Dia tak mm. tahulah, saya sekarang yeah. masih hidup atau tak. Tapi memang dia boleh ajar saya ada abang Halim juga dia dia juga mengajarkan saya macam mana bahasa Malaysia. macam itulah. Tapi kebanyakan istilah bahasa-bahasa biasa lah bahasa KL macam tu. Dan pengalaman saya juga istilahnya menariknya masa tu kalau dalam belajar bahasa saya mendengarkan daripada datuk datin dan raja. Oh. Tapi mereka ni macam uniklah. Dia cakap, "Eh, Ai nak ai lah. gejaklah. Kenapa guna bahasa Inggeris? So, saya cakap, saya, saya bilang kok kok pakai bahasa Inggeris ya gitu. So, hmm. Saya bilang gitu. Ah, you nak makan apa macam tu. Eh, eh. kenapa ada ah ai eh. I, I, I want to go ke masjid kat sanalah. Ai apa lah eh, eh. cakap. <laughs> Jadi saya memang macam eh behlah ni cakap macam tu. Memang di Malaysia ni dia masih menggunakan speaking ya dia ah, masih Inggeris ah, Masih-masih kebanyakannya. Tapi English. kalau datuk datin Datuk datin dia guna datuk datin raja budak budak anak anak dia pun uh, dia boleh cakap bahasa Inggeris macam tu tapi kalau yeah. yang saya ada ada memang pekerjaan saya tu ada yang kelas biasa yeah. ada yang VIP I P macam tu P P ha, lah, macam yeah. datuk Betul. datin raja macam tu yeah. tapi yeah. ada juga istilahnya yang kebanyakan itu yang biasa yang cuma-cuma oh. biasa awam lah macam tu yeah. Okay, berarti istilahnya hal unik dari Abang Iwan ni ketika belajar, ah, nah, belajar sekarang, bahasa lah. Nah, sekarang coba, coba uh, istilahnya, Abang duduk kat mana? Kat Kedah, eh? Ah, dulu saya di Kedah, negeri ah, Kedah. Alor ah, coba, Star. Coba, coba, saya star. nak... Ah, Alor Star. Saya nak, nak star. dengar. Uh, ah, uh, nak dengar uh, Abang uh, Iwan uh, cakap bahasa Kedah lah. Uh, mungkin uh, saya akan kesulitan sikit lah sebab saya sudah jarang konsultasi <laughs> dengan uh, orang Kedah. Tapi saya boleh, boleh lagi. Oh, coba, part. coba, coba. Saya nak dengar. Saya nak dengar. Aw, uh, awak ni hang bahasa apa? Uh, nak buat apa kan gini? Ah, uh, nak, nak, nak, nak pergi kedai ni. Buat apa? Okey macam <laughs> mana? Ah, gimana? Okey, oh, uh, eh? uh, okay, itu bahasa bahasa. Gide, kalau sekarang. Beretiak, uh. Ah, betia. Hmm? Kalau kalau kalau sekarang istilahnya abang tinggal kat mana ni? Sekarang saya menetap di Selangor. Oh, Selangor. selangor. Ada selangor. tak bahasa-bahasa Selangor? Selangor dia lebih kurang, macam lebih kurang KL lah. Lebih ah. saya, dia, dia bahasa okay, dia macam, macam tu, tu. Dia sama okay. dia. KL Selangor ni dia tak jauh lah. Kalau kita hmm. nak ke KL dekat, nak ke Selangor pun dekat. Uh, ibaratnya okay, okay, Jakarta okay. ke Bandung lah lebih kurang gitulah. lah oh, ya. Okey, okey, hmm. okey. Oke okay. yeah. dan ya itu mungkin pertanyaan terakhir daripada saya. Nanti kita akan okay, uh, sambung lagi teman-teman di part ya. kedua. Nanti kita. Nah saya kita kita dah uh, buat uh, konten juga di channelnya Abang Iwan. Ada yeah. beberapa pertanyaan Abang Iwan kepada saya dan sangat-sangat yeah. menarik sekali. Ada salah satu kisah <laughs> yang tidak pernah saya ungkap sebelumnya yeah, tapi betul. di channel Abang Iwan saya ungkap. Yeah. So hmm. pantengin terus channelnya Arnawan ya Abang Iwan ya. Oke okay, Sehingga saya pengen banget istilahnya abang Iwan ini bisa berkembang seperti kemarin amin, seperti amin, Iwan ya Allah, channel lah amin. ya kan bisa amin. berkembang seperti itu dan saya harap teman-teman semua ini bisa mensupport abang Iwan di Arnawan channel linknya ada di deskripsi ya teman-teman jadi teman-teman subscribe like share video-videonya sebanyak-banyaknya pokoknya subscribe aja saya pengen istilahnya setelah pas podcast ini Abang Iwan yeah. boleh mendapatkan sepuluh ribu subscriber puluh ribu subscriber ya Allah. 30, 30, 30. Amin ya Amin Sampai 100 terima. Amin ya Allah Amin amin Saya 10. doakan Senantiasa doakan amin, Allah. Amin. amin ya Allah Oke okay, Abang Iwan terima, terima kasih sudah berkongsi pengalaman ya selama di Malaysia dan Malaysia. berkenaan dengan sambutan orang Malaysia kepada Abang Iwan. So saya suka istilahnya enggak habis pikir ternyata kayak gitu ya orang Malaysia gitu kan. Iya. Yeah. Dan ya pesan-pesan mungkin uh, kepada para subscriber saya, pesan-pesan dari Abang uh, Iwan untuk mereka. Oke, okay, pesan saya ini semoga untuk subscriber Mojib uh, diberikan kesehatan Diurahkan rezeki Amin. dan tetap support channel konten Cak Mojib lah uh, yang pastinya lah ya Amin. Amin Amin itu pesan saya semoga kita tetap dilindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pastinya Amin. itu ya dipermudahkan urusan Amin Amin ya Roh Bahalal Amin Amin Amin, Amin. Oke okay, terima kasih guys sudah tengok video ini sampai selesai saya ucapkan terima kasih juga kepada Bang Iwan yang sudah hadir ke podcast kali ini sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh